Yo, apa-apa, apa, apa, apa asap. selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya Dan pada hari ini gua bakal mainin Roblox, ya kan uh, uh, uh, uh, Oke, okay. waduh lama banget udah gue ya, nggak recording kayak gini loh, aduh gila-gila-gila Dan hari ini, ini gue nih main ini ya Ah apa nih 500 dolar oh, Oke okay. duit gue 11 ribu, ya Ini main seperti biasa nih Gue suka nih kayak gini nih Main market marketan kayak gitu ya Jadi gue bakal jual bahan-bahan kayak gitu ya Terus nah kayak gini lah ya Jual barang terus ada yang beli ya kan Yang belinya NPC kan Ini biasanya Oke okay, udah kita close dulu Oke okay, seperti biasa Kita lihat dulu nih Oke okay. Gak ada jualan kayak Oh, oh my god bisa <laughs> berang Kombo saya uh, banyak sekali, sudah pelanggannya dan luas banget punya dia. Oh, cuman belakang ini apa nih? Aduh, gak bener-bener dia cuy. Mengelolanya ini udah rapi nih. Oke, okay, mari kita, <laughs> mari kita coba lihat ya. Dalam siapa tahu kita bisa curi, duitnya tidak bisa dong. <laughs> Oke, okay, ini siapa nih? nans tiga Oke, store ya. Oke, okay, ini dia. Oh, ada musiknya ya. Oke, ini mobilnya, mobil-mobil truk ini ya, ada mini mobil sedan, mobil-mobil sebagainya lah ya. Mobil-mobil yang biasanya dipakai, gitu kan? Waduh, nyaring amat ini suaranya. Oke, kita disambut oleh langsung chips ya sini makan makanan ringan ya. Banyak banget, udah pelanggannya di sini boy. Oh, sini tempat minum juga ada nih ya. Dan belok kiri langsung ada tempat olahraga. Tolong bisa nggak nih? <laughs> Malah mau nyolong di uh, punya orang ya. gak bisa nih guys. Kita mau nyolong bola terus kita bawa ke toko gua, nggak bisa gitu ya kan. Kalau bisa kita so colong di sini terus kita jual. <laughs> iya, kan? Jadi nggak ada modal gitu loh gua. Aduh, nggak bagus sih gitu ya. Niatnya tidak bagus. Cuman ini menurut gua terlalu rendah ya. Menurut kalian gimana guys? Rendah kan? Rendah banget ini loh. Cuman kalau supermarket biasa sih Kayaknya lebih tinggi daripada ini deh ya. Uh, atapnya naik satu lagi nih, naik satu tingkat lagi deh kayaknya nih. Satu tingkat kayak gini lagi deh ya. Satu dinding deh gitu ya Di sana juga uh, sama ratanya. Ah, nah di sana tuh ada yang lebih tinggi tuh, yang urut yang ketiga. Oh, uh, bisa jualan roti juga ya. Dan ini apa nih? Uh, dan ini tempat makan, eh apa nih? ini apa sih kasirnya kah Oh kasirnya otomatis sudah iya iya iya, iya. apa nih donat kah donat kah Oh daging guys daging sini ya Oh iya iya, iya. ini daging ini tempat paman-paman motong dagingnya nih ya gitu kan Oke okay, dah apa nih Ini beras mungkin ya atau tepung Oke okay, kita cek lain lagi nih jualan apa-apa aja sih gitu kan supermarketnya ada Video game, PC, nih ya PS5 belum ada nih PS5 soalnya warna putih, ada laptop Di sampingnya langsung ada Makanan ringan lagi Out, out, out, gitu ya nih Dan ini apa nih? Kaset Kaset CD ya CD buat, wah ini chips lagi, banyak banget ya Kayaknya Di market sini, chips paling banyak dibeli ya Ini kayaknya ngelag nih uh, Facecam gue nih ya, sore nih ya Kalau ngelag nih ya Wah, wow, oke okay, kembali lagi nih uh, Facecamnya sudah gua ganti ya Kayaknya tadi Facecamnya nih kerekam juga ya suara gamenya, nggak tahu ada ya Oke, okay, soalnya ini suara gamenya nyaring banget asli Oke, okay, dan kita bakal explore lagi di sini ada sayur nih, sayur Gampang banget ini ya Jualan sayur kayak gini gitu kan Sayurnya lengkap lagi gitu kan Dan di sebelah sini sayur juga lagi Di sini ada es krim-es kriman Waduh, enak sekali di sini ada susu, ya. Di sini ada apa lagi, nih? Cheese cheesean gitu kan? Wah, dia dikelompokkan kayak gini. Bagus, ini ya kan? Ini ada apa nih, ada beras, ada soda, ada buah-buahan gitu kan? Nah, bagus nih. Buah-buahan sama sayur-sayuran di sebelahin gitu kan? Dan kita keluar, deh, Kita coba lihat di sebelah sana lagi, nih. Sebelah sini ini lebih luas, sini ya, mari kita lihat. Margili di depan pintu masuk langsung ada, oh, seperti biasa, ya di depan di sini pasti ada bola-bola kenapa dia ngelatakin bola-bola damai sini ya oh kalau di sini kasirnya di depan kayak gini ya bagus nih bagus nih eh siapa yang punya tokonya oke kita lihat dulu ya siapa yang punya tokonya nih oke Tyson ya Tyson 349 ngapain sih pakai nomor-nomor kayak gitu oke oh iya namanya nggak bisa sama ya dirobek langsung di sini masuk ke Aduh kok campur-campur kayak gini? Ini enggak nah, ini tatanan ininya nih enggak bagus ini, Guys. Soalnya ini ngelek -lag lagi nih kayaknya nih. Soalnya ini dia ini ngetakin laundrian di sini ya, nggak bagus banget di sebelahnya ada soda. Dikira orang nanti ini orang mau beli soda tapi malah keambil laundry. minum nanti mulutnya bau molto. <laughs> Bayangin mulut Anda bau molto gitu kan. Aduh, ini ruang apa nih? Kita coba cek di sini ya. Oke, daging-dagingan juga ya. Ternyata daging-dagingan di sini sangat laku juga di sini. Oh, perabutan furniture ya, guys? Furniture ya, gue nanti aja lah bikin gitu kan. Gue bakal lihat-lihat orang dulu deh gitu kan. Abis, uh, oh my ya yeah, di sini ada sampo-sampoan juga ya. Tuh, sampo abis itu tempat main. Nah, ini nih. Nah, dari sini nih bagus nih deh. Ngeletakin buah-buahan nih. Buah-buahan, buah-buahan semuanya gitu kan. Wih, adem mau Apa nih? Apa? Gam-gam Damkar membokar. <laughs> damkar. Apa ya? Damkar pemadam kebakaran, cuy. <tuh> Aduh, lupa nih apa namanya ya? Kalian langsung tulis di komen ya apa namanya? Ini gue lupa loh. Ah, mobil apa? Lupa. Oke, di sini fashion ya. Wih, fashion ada baju, topi, gitu cemata di sini tempat apa nih? Oh, tempat alat-alat dapur, tempat memanggang gitu kan? Oke, furniture juga ada. Oke, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan. Oke, kita lihat satunya lagi gitu kan? Kita coba keluar ya. Wih, di sini ada motor gede juga ya, sport bike. Tapi fotonya apa ini Kok fotonya anjing ya? Aduh, gak cocok gitu loh. Nih, waduh, tersesat, tersesat, guys. Saking luasnya. Terus sesap saya bos. Oke, kita nih coba kasih dia. Ya. kok di sini di sini lebih rame ya? Di sini sepi loh. Aduh. Oh, tempat parkirnya emang sedikit ini guys, makanya sepi ya. Rada sepi. Loh. Ini lebih tinggi cuman kebuka. Alamak. Ini hujan bagaimana basah dong pakaian-pakaiannya. Wah, salah dia nih guys. Salah desain ya. Dia langsung jualan banyak ya. Tapi ini bagus nih strategi yang bagus ya. Ya, karena dia membuat jualannya dulu, atapnya nggak penting karena di sini nggak ada hujan juga, gitu kan? Bagus, bagus, bagus. Oke, ini inspirasi nih, ya guys. Jadi, kita bikin barang-barang uh, aja, dulu banyak-banyak gitu kan? Kayak gini nih, apa nih? Ada selancar di sini, khusus selancar nih, khusus buat alat-alat pantai nih. Eh, bukan, ih, alat pantai bersebelahan sama gitar gimana nih, guys? Aduh, oke, di sini ada tempat. Eh, gua, gua kira tempat gym kocak bukan ternyata ya. Ini tempat kayu ya. Oh, bisa jual kayu juga. Iya. Ini ada jual pintu, jual papan ya. Oh, sini nggak ada musik ya by the way. Apa nih ada roti-rotian di sini ya. Di sebelah tadi nggak ada roti ya guys. Kalian lihat aja ya kan. Oke, di sini soda-sodaan nih. Soda apa? Deterjen sih. Soda kan kok kotak bentuknya ya. Oke, di sini dia masih Uh, kasirnya juga cuman masih dua ya guys Oke okay ya guys, sekian dulu video pada hari ini ya Nanti gue bakal lanjutin, gue mau nyaingin toko mereka nih Bagaimana kisah selanjutnya Langsung saja, bagi kalian yang suka Bakal gue lanjutin lagi main Roblox Game game lainnya lagi yang ada di Roblox Silahkan tulis judulnya di komentar Nanti bakal gue mainin Ini sorry banget ya, kalau hari ini uh, facecamnya nge -like ya guys Ini memang aplikasi baru gue coba ya Jadi kayaknya nih nge -like ini ya di tampilan gua sih nolak -like ya, cuman enggak tahu nanti pas recordnya ya gimana, pasti edit ya. Oke, okay, thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.